Cara sholat, dia harusnya tahu bahwa yang dia lakukan itu nggak boleh. Udah batal, mestinya nggak bisa dilanjutin. Tapi dia tetap lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hey, halo. Ketemu lagi dengan saya, Al Blang, tentunya di channel Dablang TV. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video yang lagi viral, yaitu seorang koordinator aksi bela Islam. Yang diprakarsai oleh alumni PA212 Melakukan kesalahan dalam gerakan sholat Nah niatnya dia itu Niatnya mereka itu kepingin Mendesak Menteri Agama Gus Yakut ya Dipecat oleh Jokowi Bahkan Jokowi disuruh mundur Mereka ingin mempermalukan Menteri Agama Tapi sayang sungguh sayang Gusti Allah berkendak lain. Gusti Allah membukakan aib mereka. Yaitu dengan cara pentolan dari aksi demo tersebut dibukakan aibnya. Dia melakukan gerakan sholat yang salah. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu subscribe, karena subscribe sangat berguna bagi saya. Oke, simak selanjutnya videonya. Dan dari kejadian kemarin demo-demo yang dilakukan oleh kelompok Monaslimin 212 yang PA ini gitu ya PA 212 kita jadi lihat sebuah uh, program bukan program sih cara sholat yang agak berbeda gitu dan dia bisa dipastikan dia nggak paham soal konsep sholat gitu kenapa kalau orang Islam yang belajar tata cara sholat dia harusnya tahu bahwa yang dia lakukan itu nggak boleh Udah batal, mestinya nggak bisa dilanjutin Tapi dia tetap lanjutin Oke teman-teman, sebelum membahas video ini Marilah lepaskan dulu tawa kita Dengan sebebas-bebasnya Soalnya kita telah menyaksikan aksi dungu dari para pendemo yang gemar jualan agama <iya> <tuh dan scene> Telah diketahui bahwa orang yang memakai gamis hijau dan sholat di atas panggung mobil komando demo Itu bernama Fikri Bareno Supaya keren, ia dipanggil Buya Hampir sama dengan si Ba Bamu'min yang nekat ingin dipanggil Habib Padahal sepertinya bukan Habib, tapi cuma jongosnya demo Fikri Bareno memakai gamis hijau, fusorban, dan dalaman putih sudah bisa ditebak bahwa ia hendak memoles dirinya agar terlihat sakral dan berwibawa atau dengan kata lain sok religius dengan pakaian seperti itu dirinya tampak merasa paling suci dan menak yang sedang di demonya itu dianggap penuh dosa karena menurut orang-orang seperti Fikri Baroneon bahwa menak yakut itu telah menista agama padahal jelas-jelas bahwa tidak ada kata yang begitu tegas menyebut atau membandingkan dengan terang-terangan ajan dengan suara yang lain. Beda halnya dengan yang telah dilakukan oleh Sugik Nur. <tuh> Sugik Nur memang koprak mencoba ikut bersuara dengan menggempur Gus Yakut. Eh, malah dirinya kena masalah dan kini sudah naik penyidikan dan tidak lama lagi. Akan jadi tersangka dan akhirnya masuk lagi deh Padahal belum lama dia bebas dimohon pemirsa jangan ketawa ya Karena takut dosa <laughs> Kayaknya langganan nih si Suginur di penjara Padahal kalau jualan pembalut saja mungkin lebih aman ya Bahkan bisa dapat langganan bencong montok oh, no, no, no, no. Jadi keberadaan no. mereka ini tidak bisa menambah valu negara Atau tidak akan bisa meningkatkan kualitas negara Apalagi menambah depisah Dan meningkatkan roda perekonomian secara merata Kecuali mereka diekspor saja ke timur tengah atau kawasan perang seperti di Ukraina buat melawan Rusia. Oh, no, no, no, no. Dan pemirsa ternyata Fikri Bareno yang tidak layak dipanggil Buya ini adalah salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Wow, ada apain dengan MUI ya? Kok banyak banget penghuninya yang bermasalah belum lagi tersangka teroris yang sudah dibekuk tapi cepet-cepet diklaim bahwa itu bukan anggota MUI alias sudah dipecat cuci tangan mumpung masih pandemi omikron bau oncom